Kau yang ku cinta Karena Kau yang ku puja Karena kau Segalanya Tapi Nyatanya kau Mendua Di belakangku Kau bermain mesra dengannya Di depanku kau Berpura manja Tak kusangka kau tega Mendua cinta Kau denganku Dan dengannya Karena kau yang ku cinta Karena kau yang ku puja Karena kau segalanya tapi, nyatanya kau mendua Aku tak sanggup hadapi semua ini Biarlah aku yang undur diri Meski kau selalu ada di hati Kau bermain mesra dengannya Di depanku kau Berurang manja Tak ku sangka kau au oh, bahagia